Tisu basahnya udah beli, guys. Ya, sekarang perjalanan mau pulang. Nah, ini tipsnya: beli satu kardus, guys. Nah, hmm. ya udah, ya. Sekarang mau pulang, guys perjalanan mau pulang. lanan mau pulang guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi like ngapa? Udah artis ae. Ateneng anu tukut ki tisu mau beli tisu basah guys di tempat supermarket namanya Kau. tempatnya rame guys di tempat mall yang bisa juga ya Nah, di lantai satu ini, di lantai dua aku beli di lantai satu. beli hai, hai, hai, satu hai, ya. hai, satu hai, hai, hai, sambil lihat-lihat ya, lihat-lihat barang. -lihat hmm. tempatnya Orang belajar gitar ya, gitar atau musik ini. Ya. Yes, tempatnya. Di lantai satu Guys. Nah, ini tempatnya. anak kecil kecil ya. Apa joget apa? Gimana? Ini tarian apa ini? Yang pakai rok kalau itu belajar musik atau gitar, oke. Tempatnya bagus ya. Kalau melihatin bagus banget. Ini depannya ya. Kalau belajar di dalamnya ini depannya ada Nah, itu tempatnya ya kalau di Indonesia tuh kayak tarian apa ya itu? lucu nah, nah ini tempatnya masih kosong nih guys. kalau ini tempatnya dokter. dokter. ini beli barang elektronik. elektronik. elektronik. TV, alat kipas, kompor, yes. segala macam lah. Ya, tempatnya dua tempat. Nah, sana. Ya, tempatnya orang makan-makan ya di bawah ya. Aku di lantai satu. Ini, ini di bawah ya. Nah, ada kelihatan tuh makan-makan, pizza. Nah, ini. tempatnya makan Nah aku beli di tempat ini guys tempatnya namanya supermarket cat jengkau artinya itu ya cat engkau kalau orang hongkong itu kalau bahasa saya artinya 759 759 ya cat engkau tempatnya beli tisu basah nah ini yang aku beli ya guys ya disunya tisu basah ini wah banyak kerdus aku tiap berapa bulan tuh beli satu kerdus satu kerdus gini tisu hmm. kan nenekku pakai pamper jadi beli belinya banyak tambah murah guys ya kalau di sini tuh ada kartunya jadi ada diskonnya ya ada diskon kalau beli umpamanya ya 300 ada diskonnya 100 lebih kayaknya lebih murah guys ada kartunya itu tempatnya sini tampaknya dokter dokter dokter nah itu salon ya di depan salon mahal itu Tanya, tapi bagus hasilnya tapi mahal juga ya ya namanya di luar negeri itu semua mahal ya guys ya itu nah, naik eskalator ke bawah masuk ke dalam ya guys ya nah ini di dalamnya cat engkau tadi banyak permata macam snack ya guys ya yang suka snack senat biasanya aku kalau di sini di kerupuk guys. kerupuk udang itu enak nanti cabal Oh kacang, kacang semuanya serba kacang guys. Nenekku nggak boleh makan kacang. <tuh>, ini kedelai, serba kedelai, kedelai. ini tempat-tempatnya buat muci baju guys. ini kayak sayur sayur kimchi ya yang terbuat dari korea sayur kimchi guys harganya 28 dolar Albert Ini tempatnya beli saus steak. 52 Oh, kemarau. Ya. nah ini tempat tempatnya apa ya tapi yang udah tinggal masak daging tapi steak oh ini nih ya Minyak juga langkah di sini harganya guys ya, juga mahal di sini minyaknya. Wah, tiga puluh delapan liter minyak. Harganya juga langka di sini ya guys ya. Kemarin kemarin masih murah sekarang, udah mahal. oh ini ini hai, hai, yes. ini hai, apa di rumah nah ini hai, kerupuknya hai, hai, hai, ini petik. petik nah 59 nah. oh 16 16 dolar sekarang kemarin kemarin itu 12 sekarang udah 16 perukunya ya. juga naik gitu, harganya barang kan ya saya balik bahasa ya sayur apa laut dari laut oke guys sekarang aku mau beli dulu ya di sini dulu Dan jangan lupa subscribe, like, komen, ditonton sampai habis. Jangan di ya guys ya. Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, dilancarkan rezekinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan sekali lagi saya banyak terima kasih ya yang sudah setia menonton video-videoku semoga bermanfaat buat kalian semoga bisa semua ya. Nah ini tisu basahnya udah beli guys ya. Sekarang perjalanan mau pulang. Nah ini tipsnya basah. Beli satu kerdus guys. Nah hmm. ya udah ya. Sekarang mau pulang guys. Jalanan mau -no pulang. Jalanan mau pulang, guys. Tempatnya tuh di bawah rumah, guys. Ya, tapi ya gimana ya, bulat-bulat ya, muter-muter jadi ya, kayak oh jauh. Padahal itu di bawah rumah di lantai satu. Lagian sama jalan-jalan hati lihat ya. Makasih. Bye. hujan lagi guys hujan lagi hujan lagi di bawah rumah nggak bawa payung hujan lagi nah, hujan, hujan hujan turun Wah wow, hujan hujan hujan cepat cepat hujan hujan enggak bapak apa yung Tak naik udah nyampe naik bisunya mau bisunya guys aku khusus nah aku bawa tuh bawa apa ya obat obat dua karena berat guys nah. sampai rumah guys nah